nanti kita mandi. Hai, kita mau water parah, place. water parah satu Please, Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like and comment and share subscribe. Check it out Report. Yeah. Guys, kita akan membeli pocket Oke, guys, di sini ada promo Senin sampai Kamis lima orang 150 k saja. Sabtu dan Minggu berapa kak? Oh Kalau Sabtu, setiap Sabtu tiga orang, Oni 100 k berlaku untuk kelipatan. Iya, yeah. oke yeah guys. Yeah. Sebenarnya perasaan Anda harga 50 puluh? <gutu> Menurut Anda normal? Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Trending ini, Youtube ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, belakang apa? Nina, Nina Oh iya yeah. Karena ada dalam ada alamat ada Jalan Lingkar Utara ya <laughs> Lingkar tuh boleh tak ya ini ya. Acilnya lagi mencatatkan nota kita pembayaran oh jangan Acil jangan tante kakak eh hey, kakak wah oke okay. kita sedang di Bridge Cafe kita mau menuju waterparknya oke okay, ini teman-teman kita cuci tangan dulu sebelum ya kita cuci tangan dulu ayo teman-teman cuci tangan dan pakai masker kita jaga jarak oke kita dalam pengecekan untuk masuk ke ruangan waterpark kita di sini. ya kita dalam pengetokan oke okay guys kita sekarang sudah masuk ke waterpark oke okay. ya, waterpark kita Jadi mau apa Wow ya oh, ini wahananya kita terbaru areanya banjar baru nah, bagi teman-teman yang mau mandi yang mau mandi di sini harganya murah banget 150 untuk lima orang Oke okay guys, ini sudah banyak pengunjung di Waterpark ini. Sangat ramai, anak-anak kecil untuk berenang di kolam ini. <San> <San> ini tempatnya untuk persalinan pria. Iya betul. Hei teman-teman mau ganti baju di sini. Terbuka dulu untuk mandi. Kami dilucuti, guys. Iya. Kita nomor loket rokok tiga belas, oke. Oke. Guys kita udah sampai di lokasi. Ayo lanjut ke tempat ini teman-teman dari tim kita guys perkenalkan ini sama. oh ini binian oke iya kita aja 여기들 <웃음> 다 <웃음> Hanya hari ini juga Bawa kita berapa? Bawa kita berapa? Belum, Foto itu mau dulu. Kan <tuk> <tuk> merekam loh kami. Ya. Go. Guys, cowainya sini banyak guys. Yeah. guys. Iya. Nih cewek ya. Kami ada tuh minta-minta nih. -minta Oke, okay, lanjut kita. Bahas cabur, Oke, kita perjalanannya menuju kolam yang agak dalam. Oke, perasaan Anda di kolam ini yang lebih dalam, gimana, Mas? Hah, apa, Freeport? Oke, apa perasaan Anda mandi di sini? Cok. Oke, ayo kita coba apakah dalam? Oke. dalam enggak? ini. Belum. Belum. Iya. apa? sini, Dalam dalam. Nah, ini kita hari ini, Mereka. ya. Hey. Oke, okay. satu, dua, tiga. Eh, eh, pesawat, pesawat, pesawat, pesawat, pesawat, pesawat. Dukjoko kotoran, pepetor di banyu, di karet. satu, eh, siap-siap tangan semua. Satu, dua, tiga atau datu ini juga bur kita tuh yuyuyur sak oi teman-teman dan Perawat, harus padar. yang guys sudah selesai kita untuk berenang hari ini jangan lupa menggunakan masker patuhi anjuran pemerintah guys okay. jadi jadi sudah selesai kami mandi-mandinya di kolam seru banget guys recommended untuk liburan keluarga bisa Nikmat senja jangan lupa like jangan lupa like and comment and subscribe Oke okay? ikuti terus channel na naik